Kuliah Ramadan pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhan Davisa Putra selaku host yang akan berbincang santai dengan Anda pada hari ini. Tentunya kita dengan tema yang sangat amat menarik yaitu puasa dalam perspektif tasawuf. Baik pemirsa, tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber terpercaya dan kompeten dalam bidangnya. Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Dr. Munir MAG. Yang kami hormati, Bapak Dr. Munir MAG. Alhamdulillah Bapak telah hadir pada hari ini membersamai kita untuk berbincang santai Bapak pada hari ini. Baik, terima kasih. Ini. Baik pemirsa tentunya juga Bapak Dr. Munir MAG ini sudah tidak asing lagi di kawasan Winraden Fatah Palembang Karena Bapak Dr. Munir MAG ini adalah selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Beserta juga salah satu dosen yang mengajar di kampus tercinta kita ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Selamat sore Baik, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, segar, barokah, luar biasa Alhamdulillah, Amin. semangat sekali Bapak ya iya. Semoga memang Bapak diberikan kesehatan terus menerus Amin. Dan juga diberikan Amin. kemudahan serta kelancaran untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan Amin Baik Bapak Uh, gimana nih Pak? Ini kan masih dalam suasana puasa Pak ya. Gimana puasanya Pak hari ini? Tetap semangat Pak? Alhamdulillah selalu semangat gitu. Alhamdulillah selalu semangat seperti hari-hari biasanya berarti iya, Pak. Iya ya, ya? nggak tampak ini perbedaannya iya, benar ya. sekali Bapak. Tetap semangat, kerja tetap disiplin iya. ya, sampai menghabiskan uh, waktu kerja ya, iya. bahkan melebihi malahan kalau benar rumah Sekali donit. Bapak. <laughs> Baik Bapak. Bapak kan adalah seorang dekan sains dan teknologi Pak ya? ya, sekaligus mencakupi dosen yang mengajar di kampus tercinta kita ini Pak. Betul. Biasanya Pak representasi seorang dekan dan dosen itu kan orangnya super sibuk Pak ya, okay. kegiatannya di mana mana Nah boleh Pak cerita untuk kegiatan Bapak sehari-hari di bulan suci Ramadan khususnya kepada pemirsa kuliah di rumah. Silahkan Bapak. Baik, ya, terima kasih uh, yang saya hormati segenap kru dan pemirsa Rapah TV dimanapun berada. Dan para soimun yang insya Allah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, saya Doktor Haji Munir, MAG, Dekan Fakultasen dan Teknologi uh, Winda dan Bata Palembang. Selama Ramadan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jadi uh, kita tetap uh, masuk kantor sesuai dengan Uh, jam ya, waktu ya, yang nah. ditentukan kemudian memberikan uh, layanan kepada mahasiswa uh, selain itu juga kita membuat program tambahan di Fakultas Sain dan Teknologi ada Madrasah Ramadan juga oh, jadi iya. satu jam sebelum azan zuhur itu kita tadarus uh, bersama di musola Fakultas Sain dan Teknologi ya. Kemudian nanti sholat zuhur berjamaah, kemudian ada acara kultum, ya, kultum Tausiah uh, sampai menjelang uh, jam istirahat habis. Kemudian kita ngantor kembali, memberikan layanan dan uh, juga uh, memberikan uh, pengarahan, ya, pengawasan ya. terhadap uh, aktivitas dan program hmm. yang sudah kita canangkan di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian selain itu, ya kita juga kan sebagai anggota masyarakat ya. Ya benar. Jadi biasanya saya kalau sudah sampai di rumah, nanti habis ambil buka puasa sebentar, hmm. kemudian ke masjid. Sering juga kita ditunggu jamaah untuk jadi imam di masjid, di oh, maghrib iya, gitu ya. Kemudian baru pulang nanti buka bersama keluarga, menjelang isya langsung kita ke masjid. Dan nanti di masjid kita juga sudah ditunggu oleh jamaah ya. Penarikan iya. aktivitas sampai habis e, tarawih, kita juga masih nyambung. Tadarus harus di masjid bersama jamaah dan remaja. Itu biasanya pas, sampai jam 10 malam. Dan nanti, setelah itu, Pak Pulang ke rumah juga di, masih ditunggu oleh jamaah. Ya, jamaah pengajian kebetulan, Pak Punya Majelis. Ya, Jadi ada Majelis Tanwirul Kolbi. Itu ya, kajian, ya, kajian <tuh> uh, tasawuf, ya, tasawuf di rumah. Itu eh, hingga sampai eh, waktu sahur. Jadi, nanti kami sahur berjamaah ya, baru bubar. Nah, nanti biasanya istirahat sebentar, sholat subuh, habis sholat subuh eh, biasanya sempat tidur satu jam, baru nanti siap-siap ya, ke kantor. Pak. Nah, itulah aktivitas ya, pagi, kira-kira ya. Berarti <laughs> produktif sekali, Pak. Ya, ya, alhamdulillah, padat ya. Waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berarti memang cocok banget, ya, Pak, untuk dicontoh sama pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah. Ya, kebetulan saya sudah apa ya, sudah lama ya, sudah hmm. lama mentradisikan itu. Jadi selama Ramadhan, insya Allah nggak pernah tidur sebelum sahur ya, sebelum sahur. Jadi kami memang kiamulail, kiamulaili syari Ramadhan tuh satu bulan penuh. Nah, karena ya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menikmati keindahan iya, Ramadan iya. itu, dan setiap Ramadan kita diberikan kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang istimewa dan keistimewaan itu tidak pernah terulang, setiap tahun berbeda, dan itu juga membangkitkan semangat ya, motivasi untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ya, jadi Nah, karena kita bisa menjadi bagian dari sejarah bagaimana apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan di dalam hadis, kemudian apa yang disampaikan oleh ulama-ulama para wali-wali Allah itu, nah, kita diberikan kesempatan, ya bagian kecil kira-kira begitu dari, Pembuktian sejarah itu Kira-kira nah, begitu ya, ya aktivitas baik. kita Berarti memang Bapak ini produktif sekali Pak ya Orangnya ya. banyak, lumayan banyak juga kegiatan yang Bapak lakukan Ya Alhamdulillah itulah takdir Allah untuk <laughs> saya Alhamdulillah ya. Baik Bapak, seputar dengan tema kita hari ini terkait dengan tasawuf Pak ya. Boleh nih Bapak jelaskan dulu mungkin arti dari tasawuf itu sebenarnya apa sih Pak Kepada pemirsa kuliah di rumah Iya Jadi uh, berbicara tentang uh, tasawuf secara Uh, definisi ya, misalnya secara bahasa sebenarnya tidak uh, satu kata yang terjadi iya, perbedaan pak. perspektif tapi yang paling uh, lazim diantaranya tasawuf itu uh, dari kata suf yang artinya itu uh, wool ya, bulu domba kemudian tasawuf itu dari kata suf kemudian diambil menggunakan uh, wajan rubahnya tasawuf artinya itu kira-kira itu menisbatkan ya, menggolongkan nah, jadi tasawuf itu ya uh, upaya untuk menggolongkan, mengaitkan kira-kira begitu ya yeah. uh, sesuatu uh, dengan uh, karakteristik uh, bulu domba atau kain wol. nah dalam sejarahnya uh, kain wol itu dipandang sebagai uh, simbol kesederhanaan mm -hmm. selain itu juga para sufi pada zaman itu ya Uh, banyak yang menggunakan atau memakai uh, kostumnya itu dari kain wol, oh, jadi semacam identik begitu ya. Iya, jadi kalau ya. Sufi itu sederhana, ya uh, tidak menggunakan kain sutra sebagai lambang kemewahan, iya, gitu ya. tetapi menggunakan kain wol sebagai lambang uh, kesederhanaan. Jadi pada sisi yang berbeda, Sufi itu dari bahasa Yunani ya, Sophia artinya itu bijaksana. Jadi orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk uh, perkembangan ilmu dan peradaban ya, uh, sehingga mencapai kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu bisa dicapai apabila dia bisa mengungkap keterkaitan antara uh, fenomena dengan makna, antara simbol dengan makna latin hmm. antara teks dengan konteks antara yang zohir dan batin atau dalam bahasa lain para sufi itu adalah orang-orang dalam konteks ini ya orang-orang yang berusaha untuk mencapai kebijaksanaan dengan cara membeningkan menjernihkan jiwanya jadi oleh karena itu kemudian dikaitkan dengan bahasa Arab dari kata uh, sofia yang hmm. artinya bening hmm. ya. oleh karena itu orang-orang sufi juga dalam konteks ini dipahami sebagai orang-orang yang senantiasa memiliki kesadaran dan bermujahada melaksanakan aktivitas dengan sungguh-sungguh untuk uh, menjernihkan ya. Ya, jiwa dan hati serta pikirannya sehingga bisa melihat uh, apa hubungan yang tidak terpisahkan antara uh, simbol dengan makna laten antara yang zohir dengan yang batin ya, ya. antara fenomena dengan makna sehingga uh, apa namanya uh, gejala Penampakan kenyataan uh, sunatullah ciptaan Allah itu ya lengkap dengan hikmah, dengan makna, dengan rahasia di dalamnya maka dia akan menjadi bijaksana. Kira-kira ya, begitu ya, pecinta iya, <tentangan> tasawuf. Itu. Iya. Sebelumnya terima kasih bapak atas ya. sudah menjelaskan tadi ya. tentang pengertian ilmu tasawuf itu tentunya kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah. Terima kasih. Baik bapak. Selanjutnya kita masuk kepada inti materi ini bapak. Perspektif hmm. ta perspektif tasawuf dalam bulan Ramadan ya. Nah. Boleh Bapak dijelaskan nih ya, Pak kepada kami dan juga Pemirsa Kuliah Ramadan di rumah. Mm -hmm. Sebenarnya Ramadhan dalam perspektif tasawuf itu sebenarnya seperti apa Pak? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Jadi uh, Ramadan kan secara bahasa itu artinya pembakaran ya. Pembakaran. Kemudian secara asli sering disebut dengan kata Al-Imsak. Iya. Nah, karena... Ramadan itu di dalamnya ada puasa, puasa itu al imsak, al imsak itu untuk kira-kira begitu ya. ya benar. Jadi uh, puasa ini ada sebuah uh, apa ya uh, sikap batin ya, sikap mm -hmm. batin yang ditujukan untuk melakukan uh, pembakaran, uh, latihan ya, uh, riado, mm -hmm. jihada. Untuk mencapai sesuatu yang bersifat uh, agung, yang bersifat mulia, yang bersifat ya. memiliki kualitas lebih tinggi dari uh, apa yang tampak. Gitu ya. Jadi uh, dalam konteks tasawuf, jadi untuk mencapai itu manusia ini kan sebenarnya memiliki dua misi besar yang diamanakan oleh Allah Taala. Iya. Benar dalam tasawuf misi itu uh, disebut dengan misi tanazul dan misi tarogi misi tanazul itu bahwa uh, umat manusia itu di, apanya, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya uh, dia memiliki amanah sebagai khalifatullah fil ar mm -hmm. dalam konteks ini manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala didesain kapasitas dan kualifikasinya ya untuk mampu menjalankan risalah uh, rahmatan lil alamin, hmm. ya rahmatan lil alamin. Hmm. Nah, dalam proses uh, tanazul ini, seseorang yang uh, dijadikan khalifatullahil ar oleh Allah ta'ala dia harus mampu pertama memahami nilai-nilai uh, ketuhanan, nilai-nilai robani nilai-nilai rohani, ya ya murni dari uh, pancaran ya pancaran Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk diimplementasi ditularkan mm -hmm. dan ditularkan uh, sehingga memiliki dampak yang positif terhadap uh, kehidupan dan peradaban umat manusia bukan hanya sekedar seorang yang muslim tetapi semua bahkan tidak hanya bagi manusia tetapi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan rahmatan Nah, dalam konteks seperti ini, sebenarnya manusia itu merupakan uh, bentuk tajali Tuhan. Iya. Ya, jadi, bagaimana Tuhan yang uh, dipandang sebagai sesuatu yang gaib, yang sakral, yang transenden uh -huh. uh, itu kadang kan tidak terjangkau uh -huh. ya, oleh, uh, nalar, ya, oleh nalar, oleh nalar rusa. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat... Ketuhanan seperti apa, kemudian kan uh, perlu semacam wasilah uh, perlu semacam media, kira-kira begitu ya maka uh, Allah menghadirkan para Nabi iya. dan media modeling yang ter uh, apa, perfect ya, sempurna itulah sempurna. Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut dengan Insan Kamil namun demikian perlu dicatat ya bahwa uh, gerak manusia Ya, sebagai ciptaan Allah sebagai khalifah tidak sebatas itu tetapi dia juga harus mampu mengembalikan semua itu ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi maaf jadi uh, kita dihiasi dengan uh, banyak ragam hmm. jadi manusia ini sudah dihiasi dengan suka ya, ada chemistry dengan lawan jenisnya, mencintai istri dan anak-anaknya atau pasangan hidupnya, kemudian mencintai harta, kekayaan dan kemewahan termasuk fasilitas-fasilitas yang ini. Tapi diingatkan Allah, semua itu harus bisa dikembalikan kepada Allah SWT. Termasuk ilmu pengetahuan teknologi dan peradaban. Nah, mengembalikan kepada Allah inilah yang kemudian disebut dengan proses yang kedua namanya Tarogi. Nah, Ramadan ini diantaranya antaranya merupakan momentum yang paling tepat dalam konteks proses tarokki, kembali kepada Allah Subhanahu taala. Nah, dalam tarokki ini ada dua etape, ada dua tahap yang harus dijalani ya, harus dicapai oleh seorang uh, khalifah tadi, seorang hamba tadi yang uh, berusaha untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa yang pernah, yang pertama itu namanya proses taholi, proses negasi. Yang kedua proses tahali. Ya. Jadi proses taholi ini uh, itu sangat cocok dengan uh, pengertian puasa di bulan Ramadan mm -hmm. Karena dalam taholi ini yang pertama ada proses im, imsak, ada proses menahan. Sungguh pun kita dikasih oleh Allah seperti tadi, dzulhijjah yeah. ya ada kimia senang ya ada nafsu dengan lawan jenis tapi imsak harus ditah ditahan ditahan suami mencintai istri uh, kemudian punya kimia gairah dengan istri atau sebaliknya istri punya gairah dengan suami tapi ketika saum Ramadan imsak harus ditahan. ditahan itu juga perut lapar luar biasa gitu ditahan, ya, ya. Uh, kita haus luar biasa tapi ini saum Ramadan harus imsak ditahan dan semuanya hmm. ya. Jadi itu latihan Supaya kita bisa kembali Kepada Allah subhanahu, subhanahu wa Allah. Oleh karena itu sebenarnya Pada konteks seperti ini dalam taruki ini uh, Puasa Ramadan ini adalah uh, Kawah Chandra di mukanya yeah. Dan uh, manusia untuk Menegasikan semua yang bisa menghalanginya Energi-energi hmm. uh, Negatif yang bisa menjadi hijab ya, Menjadi penghalang untuk uh, apa namanya uh, penyatuan ya, paket antara yang tadi, Zohir dan batin, mm. itu ya yeah. fenomena dengan makna, ya simbol dengan uh, makna Latin, teks, dan konteks. Nah, itulah yang disebut dengan hijab-hijab, maka itu harus disingkirkan dengan cara itu tadi, ya menahan diri, mengolah jiwa, mm. menegasikan yang tidak. Uh, dicintai yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah proses selanjutnya kita harus bertahali iya. ya jadi wadbi'is sayyatal hasanata tamhuha jadi setelah kita kosongkan wadah-wadah ya, tadi dari sesuatu yang uh, membuat korosi hmm. gitu ya yang bisa merusak hmm. Mengotori, menggelapkan, mengaburkan diisi dengan sesuatu yang bisa uh, mendatangkan kejernihan, ya, menjadi lebih terang, hmm. lebih jelas, ya, lebih bermanfaat, hmm. lebih memiliki dampak positif ya, terhadap ya. Uh, kehidupan dan uh, peradaban, ya, ya. Uh, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, lingkungan, uh, bahkan untuk... Uh, alam semesta. Nah, oleh karena itu, uh, puasa di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi sebuah momentum ya, sebuah momentum untuk mempersiapkan diri bertaroki kepada Allah Subhanahu taala. Nah, dalam proses uh, apa namanya? Takholi ya, uh, itu salah satu uh, ritual dan tradisi yang senantiasa dibangun melalui proses taubat, ya, taubat, jadi taba ya tubuh taubatan, harus, jadi harus anda tekad bahwa kita ini sebenarnya ada titik start, iya. ya, setelah itu kemudian kita berjalan, berproses, nah di dalam perjalanan, di dalam proses itu banyak sekali faktor, ya, lingkungan, ya, Uh, komponen-komponen unsur-unsur yang terlibat di dalamnya dan itu semuanya bersaing ada kompetisi di dalam proses itu antara yang positif dengan yang negatif, negatif. antara yang hak dengan yang yang batil gitu ya dan ditambah lagi uh, dalam konteks keislaman itu ada peran uh, pemilik sumber-sumber uh, apa namanya Uh, negatif itu ya bukan pemilih ya tetapi kira-kira uh, ya legacy lah ya iya. yang disebut dengan uh, setan iblis itu sehingga kadang-kadang uh, uh, tidak semua orang memahami itu mm -hmm. ya. jadi yang dalam kompetisi itu iblis kan bermain di dalamnya itu kita nggak sadar bahwa kita sudah terperangkap di dalam uh, apa namanya uh, Big desainnya gitu ya oh, desain besar mereka. Ya, oleh karena itu untuk kita uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu mm -hmm. Wa bahwa dalam setahun itu ada satu uh, fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dianggap sangat efektif yaitu yeah. bulan Ramadan oh. Jadi semua ibadah, semua amal baik gitu ya uh, itu dilipatgandakan oleh Allah bahkan saking uh, apa namanya Allah ingin memotivasi kepada kita-kita ya, ya itu uh, ada pada diri saya sendiri kata Allah ya, ya jadi nggak uh, bisa dihitung bagaimana uh, kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, oleh karena itu maka cocok kalau kita mulai dengan taubat, hmm. bahwa mencoba untuk menghapus mendelet kira-kira begitu ya Uh, sesuatu yang tidak jelas yang digaburkan oleh setan dan iblis di bulan Ramadan ini kemudian kita harus uh, mulai berlatih untuk uh, mentahholikan diri uh, menggugurkan, melepaskan dari uh, dana, dana dana itu arti, ya uh, jadi itu ada sesuatu yang sebenarnya, dalam arti dekat dengan kita, materi yang sangat nyata, kan iya. begitu ya jadi ada semacam gravitasi dunia, itu Nah, kalau orang yang uh, energinya positifnya tidak kuat, uh, jadi energi yang tinggi itu tidak kuat, ya. maka dia selalu akan dibawa karena ditarik oleh energi, gravitasi, dan dana di dunia itu. Ya. Nah, Taukoli itu mencoba untuk melepaskan itu. Nah, jadi dalam proses ini sebenarnya ada semacam spiritual pumping. Ya, ada pompa spiritual. gitu ya. Jadi, semakin besar energi negatif yang kita lepaskan ya, maka kekuatan namanya gravitasinya itu semakin rendah ya. Iya, benar, nah, ya. maka ketika kita harus naik bertaroki dengan tahali tadi ya, maka uh, untuk yang yang menahannya itu kan sudah, sudah kecil dan makin lama makin lepas maka gravitasi uh, rohani yang bersifat lebih tinggi itu akan menjadi dominan. Yeah. Ya, dominan. Jadi sudah kuat, kemudian yang nahannya kecil, maka efeknya lebih besar. besar. Nah, ini proses taholi dan tahali. Nah, oleh karena itu momentum uh, Ramadan ini sangat tepat digunakan yeah. bagi seorang sufi itu. Yeah. Ya, ditambah lagi secara psikologis motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh uh, Rasulullah SAW, gitu ya, itu luar biasa. Bisa membangkitkan uh, minimal ada insentif lah, jadi ada insentif baik materi maupun materi yang bisa membangkitkan uh, power gitu ya. Uh, power memaksimalkan Ramadan untuk bisa diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sesungguhnya ya. Uh, dua misi besar tadi sebagai khalifatullah fil'an dan sebagai Abdullah hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya. itu sebuah karusan ya, sebuah karusan tidak boleh cuman separuh uh, karena kita kita ini sesungguhnya adalah manifestasi kenyataan uh, Tuhan ya kenyataan Tuhan maka kita ini sesungguhnya adalah tidak adalah hawala wala wa itu kan uh, la ilaha il maka juga kita harus kembalikan kepada Allah oh. yang sesungguhnya betul-betul uh, menjadi wujud mutlak Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira untuk semoga itu, kalau Baik. ada yang lain Jelas sekali pak yang sudah bapak berikan pada hari ini. Tentunya juga perspektif dari tasawuf ini mungkin sangat besar dan luas sekali pak yang dapat bapak ya. jelaskan khususnya kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah. Ya. Sebelumnya terima kasih bapak atas penjelasan yang sudah diberikan pada hari ini. Ya sama-sama. Baik bapak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih oh, yang iya, saya baik. tanyakan kepada bapak. Ya, ya. E, banyak sekali pak orang-orang tuh yang kuasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Kalau cak Katong Palembang tuh puasa by kate. Oh. Nah cak mana pak? Bapak menanggapi hal tersebut, Pak? Boleh disampaikan kepada pemirsa kuliah Ramadan di rumah? Ya, baik. Jadi memang apa ya, dalam konteks puasa ini kan tergantung juga makomnya masing-masing, kira-kira begitu ya. Jadi puasa itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya bagi orang awam, ya menggunakan hukum uh, fikih misalnya jadi uh, puasa itu sah dapat pahala ketika rukunnya itu terpenuhi yang membatalkan itu bisa dihindari yeah. sementara puasa orang-orang yang uh, apa namanya derajatnya lebih tinggi lagi ya, dalam perspektif yang lebih uh, apa namanya transenden mm -hmm. yang lebih imateri, kira-kira begitu ya uh, bukan sekedar pahala ya tetapi bagaimana dia bisa mengabdikan gitu ya, mengabdikan, ya, memberikan makna yang lebih tinggi terhadap semua aktivitas termasuk ibadah bulan Ramadan. Oleh karena itu saran saya untuk pemirsa bertransaksilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa Ramadan. Ramadan. Karena bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah rugi. Maka sampaikan, ya Allah, tahun ini saya melakukan ibadah Puasa Ramadan karena ikhlas menjalankan yang engkau perintahkan, yang engkau sarankan Dan saya yakin semua itu ada kebaikannya, ya, ada hikmahnya Oleh karena itu ya Allah berikan aku kesempatan untuk membuktikan hikmah kebajikan dari perintahmu itu ya, Agar aku termasuk orang-orang yang percaya dan sekaligus yakin terhadap dirimu ya Allah ya Tuhan kami ha ya, ah, itu itu caranya begitu, jadi belajarnya begitu ya. Ya. <laughs> Jadi kita bertransaksi kepada Allah Subhanahu ya, ah, dengan cara begitu ada tungguan hidup nih kira-kira kan? Iya benar. Ah, sekali, dengan puasanya Baik. apa sih yang kita tunggu? Yang kita tunggu ah, yang yang kita ambil, dengan Baik. cara begitu maka kita akan menjaga puasa ini karena kita sudah punya azam. Takut kalau azam itu nggak kesampaian ya, kan benar begitu? <laughs> dengan begitu kita akan menjaga ya. Ah, ini merusak. Uh, ini uh, apa namanya Memperbaiki, jadi kita menghindari Yang merusak, menambah yang bisa Memperbaiki dan meningkatkan kualitas puasa kita Baik. Ya, jadi mudah-mudahan Kita semua, jadi berikan Kesempatan, diberikan kekuatan Oleh Allah Subhanahu Wa Taala Untuk bisa menjalani ibadah Puasa Ramadan ini dengan maksimal uh, uh, Apa namanya komplit satu paket ya. uh, Zohiron wa batinah ya, Jasmanian wa Ya. Wah keren terima sekali kasih, Bapak saya, ya, motivasi ya. yang diberikan khususnya kepada seluruh yang menonton, terkhususnya pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah. Hmm. Mungkin itu pertanyaan terakhir Pak ingin saya tanyakan kepada Bapak terima. pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Baik, telah datang ke baik, studio baik sama -sama. rapat televisi Untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hmm. Baik. Terkhususnya kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah, kami berterima kasih atas sudah menonton dari awal sampai ke akhir. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini dapat diimplementasikan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Amin, amin, amin. Baik, begitu saja dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Muhammad Parhanda Fisaputra bersama dengan rekan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan. Selamat beraktifitas, selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mm <laughs>